Baiklah bersahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Dan pastinya juga bangunin akan menyuguhkan selalu kabar-kabar baik dari idola kita Di kabar pertama langsung mendapatkan tentunya kejutan, spill yang diunggah oleh Kak Wanda Wandahara ini Masya Allah Luar biasa, morning wardrobe, more dan Les La Room. Alhamdulillah, para ya. Sepaket idola kesenangan kita syuting bareng hari ini. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan lancar, bahagia, berkah, barokah, dan sukses untuk hari ini buat idola kesenangan kita. Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar. Begitu banyak respon yang diberikan diantaranya dari akun Widia.Nasir. Yes, sepaket Bismillah, semoga lancar segala sesuatunya Kalau udah lakinya yang turun tangan Urus semuanya, insya Allah hasilnya akan Wow, Masya Allah Ada juga tanggapan dari Hakan Yati Masya Allah, Bismillah, apapun yang sedang dikerjakan Leslar, semoga dipermudah Dan dilancarkan sama Allah Amin ya Allah, ya mujibat sa'idin Allahumma salli ala Sayidina Muhammad Masya Allah, begitu banyak respon yang positif banyak doa baik juga mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat di unggahan Kak Wanda Hara ini masya Allah pagi-pagi sudah ada yang siap-siap aja untuk melakukan syuting dan pastinya akan memberikan kejutan anda ngapain pagi-pagi Mbak katanya tuh langsung ditek namanya Wanda Hara masya Allah berkah barokah untuk hari ini Buat idola kesengan kita Selanjutnya juga diunggah nih guys-nya Papa Bilar 2 jam yang lalu Persahabat mengunggah video Ini masih berada di rumah Good morning kata Papa Bilar 2 jam yang lalu Ini diunggah persahabat di storynya Pagi hari diawali dengan yang romantis Romantis kata Papa Bilar Ini luar biasa banget nih Pagi hari aja Tentunya diawali dengan yang romantis Romantis Masya Allah Di pinggir kolam renang Mudah-mudahan tentunya sehat terus untuk idol kesayangan Hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk Leslar family pastinya Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di unggahan ke Eliza di sini menginformasikan persahabatnya bakal hadir nih Ini kejutan, coming soon Tentunya kejutan dari Bunda Lesti Kejara Namun begitu banyak juga respon dan tanggapan lagu baru dan konser Ini pertanyaan juga nih Insya Allah katanya Mersebe, Doa Doakan saja semoga lancar dan tidak ada halangan Katanya pertengahan bulan ini Masya Allah bismillah lancar Untuk lagu barunya Bunda Lesti Siap-siap trending saja untuk warga kunoha Semangat semakin kompak semakin sulit untuk selalu mendukung karya terbaik Bunda Lesti apalagi tentunya lagu baru yang akan tentunya launching ini bismillah persahabat ya mudah-mudahan trending selanjutnya juga kita lihat di unggahan Les Lovers Hong Kong persahabat Les Lovers Hong Kong adalah salah satu fanbase sejatinya Leslar Leslar Lovers Hongkong semoga terus kompak, solid terus dan selalu bergandengan tangan apapun yang terjadi Dan terus menjalin tali silaturahminya. Yuk yang mau gabung ke grup WA Leslar Lovers Hongkong hubungi adminnya itu persahabat ya Nomor adminnya sudah tertera di unggahan Leslar Lovers Hongkong Mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid Dan mudah-mudahan semakin kuat untuk Leslar Lovers dimanapun berada